5 4 3 2 1 0 Halo adik-adik yang duduk di kelas 4 sekolah dasar Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik Tema 1, Subtema 1, Pembelajaran yang kedua kita langsung saja ya ke materinya. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi. Adik-adik bisa melihat pembelajaran satu yang sudah Kak Citra upload kemarin. Ini adalah Budaya Indonesia. Nah, budaya di Indonesia ini berupa tarian dan rumah adat itu bisa dibuat dengan tangram. Nah, tangram itu apa Kak Citra? Apakah itu tangram? Tangram itu terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di bawah ini Nah untuk membuat tangram ini kalian memerlukan kertas untuk kalian lipat menjadi bangun datar Cara membuat tangram yang pertama adalah Ambil kertas berbentuk persegi panjang Lipat diagonal Kemudian potong sisanya ya. Jadi nanti akan berbentuk persegi. Kamu juga bisa langsung menggunakan kertas lipat yang sudah berbentuk persegi. Potong persegi menjadi dua buah segitiga. Jadi diagonalnya kalian lipat lalu kalian potong. Ambil satu segitiga lalu lipat menjadi dua bagian setelah kalian lipat menjadi dua bagian potong pada lipatan agar menjadi dua segitiga yang lebih kecil ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya lipat sudut segitiga yang berlawanan lalu potong nah di sini kita beri tanda dulu lalu lipat bagian yang ini ke arah yang kita lipat sedikit tadi setelah itu segitiga yang kecil ini kita potong sehingga membentuk dua bagian bangun datar yang pertama adalah trapezium yang kedua adalah segitiga ya itu lalu kalian potong yang kelima Lipat trapesium tadi menjadi dua bagian Nah lipatnya seperti ini adik-adik lalu dipotong juga lipat kembali satu bagian trapezium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segi tiga Nah di sini ya bangun 45 karena di sini ada juga bangun yang keenam lipat kita ambil trapesium yang ini, Lipat trapesium kecil yang tersisa Lalu potong menjadi dua Nah potongnya seperti ini Ya adik, adik Maka kamu akan memperoleh bentuk jajar genjang Nomor tujuh seperti ini Dan segitiga Setelah itu selesai Kalian bisa menyusunnya menjadi seperti ini Nah ada segitiga besar dua Segitiga kecil Dua, ada persegi, ada jajar genjang, ada segitiga lagi lalu kalian juga bisa membuat seperti ini dari tangram yang sudah kalian buat ini adalah bentuk bermacam-macam hewan ada rumah dan lain sebagainya keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah Tari bungung jumpa dari Aceh Bungung jumpa ini berarti bunga cempaka Nah kita akan belajar tentang tari bungung jumpa dari Aceh Sekarang saatnya kamu berlatih nih adik-adik menarikan tarian bungung jumpa Tarian ini dibagi dalam dua gerakan yaitu gerakan saat berdiri dan saat duduk Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri terlebih dahulu Lakukan gerakan ini dengan apa-apa atau hitungan dari gurumu atau orang tuamu juga bisa adik-adik Nah gerakannya yang pertama adalah kedua tangan di atas kaki jinjit hentakkan dua kali ke kanan dua kali Kedua tangan di atas kaki jinjit hentakkan dua kali ke kiri dua kali nah nanti kalian bisa cari tahu eh, gerakan bungu jumpa ini via youtube ya adik-adik ya nah ini dilakukan dengan hitungan 4 dikali 8 lalu gerakan yang ketiga eh, kedua atau gerakan B menghadap serong kanan kedua jari rapat ditarik ke atas kaki kanan ke depan lalu berikutnya Tangan ditarik ke bawah Jadi dari atas ditarik ke bawah Kaki kanan mundur Lalu berikutnya Menghadap serong ke kiri Kedua jari rapat ditarik ke atas Kaki kiri ke depan Bergantian kanan kiri sebanyak dua kali Hitungannya dua dikali 8 Gerakan yang C Menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur Lalu setelah itu menghadap serong ke kiri Sama gerakannya, jari kedua tangan dirapatkan Lalu ditarik ke atas, lalu ke bawah Kaki kiri melangkah ke depan, lalu mundur lagi Bergantian kanan dan kiri masing-masing sebanyak dua kali Hitungannya masih sama yaitu 2 kali 8 Gerakan D Kedua telapak tangan saling berhadapan Dibalik ke kanan ke kiri bergantian Kaki berjalan di tempat sambil diayun Hitungannya 4 kali 8 Lalu gerakan berikutnya Kedua tangan memegang bahu Tangan didorong ke depan Jadi setelah memegang bahu Dorong ke depan Tangan lurus jari tangan mengarah ke atas Kaki maju bergantian kanan dan kiri Itu hitungannya juga sama dua dikali 8 hitungan Nah itu tadi eh, Teknik dasar menari bungung jumpa Adik-adik bisa mencari tahu di Youtube nih Tentang tari bungung jumpa dari Aceh Nah, sekarang di sini ada gambar beberapa bapak-bapak yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang pertama ada Pak Sami. Nah, ini berasal dari Maluku. Lalu, Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi, di sini bapak-bapak ini berasal dari suku yang berbeda-beda. Untuk kesehariannya, mereka memakai bahasa Indonesia. Kalau mereka memakai bahasa daerah, mereka masing-masing pasti tidak akan mengerti adik-adik. Contoh nih, Pak Nur berbicara dengan Pak Made memakai bahasa Jawa. Maka Pak Made belum memahami, tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pak Nur. Maka mereka menggunakan bahasa, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mereka mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda sesuai makanan khas daerahnya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi dari Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur itu asal daerahnya, bahasanya, makanannya, alat musiknya, pakaian daerahnya, tariannya dan kebiasaannya. Nah, Pak Sami tadi berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, Pak Sami sendiri yang berasal dari Maluku itu memiliki bahasa Maluku atau bahasa Afuru, ya Afuru. Lalu makanan khas dari Maluku ini ada bubur sagu ubi dan sambal colo colo ya. Terus alat musiknya ada tahuri dan jukulele lele. Pakaian daerahnya namanya baju cele Tariannya ada tari Lensoni dari Maluku Lalu kebiasaannya mereka itu murah senyum, suka bercanda, suka bercengkama Itu adalah kebiasaan dari uh, daerah Maluku Lalu Pak Encep yang berasal dari Sunda Sunda itu bahasanya juga bahasa Sunda Makanannya ada nasi timbel, ada dodol garut, lalu alat musiknya ada kecapi, pakaian daerahnya ada kebaya, tariannya ada tari jaipong dan tari topeng Kebiasaannya hampir sama dengan orang Maluku yaitu murah senyum, suka bercanda, sopan, bertanggung jawab dan lain sebagainya untuk Pak Made yang berasal dari Bali adik-adik Nah bahasa orang Bali itu ya bahasa Bali Makanan khasnya adalah ayam betutu Nah ini ya ayam betutu ini makanan khas dari Bali Alat musiknya ada ceng-ceng Bali Ada juga gamelan Bali Nah gamelan Bali ini berbeda dengan gamelan Jawa Pakaian daerahnya adalah Payas Agung Tariannya ada tari kecak, ada tari janger ya. Kebiasaannya adalah di sana ada unik unik adik adik. Ada ngaben. Ngaben itu adalah pembakaran mayat. Jadi orang yang sudah meninggal, kalau di Jawa itu kan dikubur ya adik adik. Tetapi kalau di Bali itu dibakar ya. Itu itu ciri khas dari Bali. Nah untuk Pak Udin sendiri dari Betawi itu bahasanya adalah bahasa Betawi Nah sekarang Kak Citra punya tugas buat adik-adik Coba cari tahu makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, kebiasaan dari Pak Udin yang berasal dari Bali ini Dan kalian juga bisa cari tahu tentang makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan Pak Nur yang dari Jawa Kalian bisa mencari di Google atau di Youtube juga. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Yuk kita baca teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan.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 untuk membersihkan lingkungan mereka Supaya terbebas dari banjir Saat musim hujan nanti Jawablah pertanyaan berikut Berdasarkan teks tadi adik-adik Nah ya teks bacaan tadi Bukan teks percakapan ya Kak telah salah ketik nih Teks bacaan tadi Yang pertama Apa yang dilakukan warga desa kampung babakan? Ya mereka sedang bekerja Bakti. Lalu pertanyaan yang kedua Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena mereka sedang mempersiapkan untuk menghadapi musim hujan Supaya tidak kebanjiran Yang ketiga Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Iya adik-adik Bisa dijelaskan? Bisa dong Mereka berasal dari berbagai daerah tetapi mereka tetap bersatu Mereka tetap bekerja bakti dan bergotong royong Untuk membersihkan lingkungan mereka Jadi itu mengutamakan persatuan dan kesatuan Yang keempat Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan Bagi warga kampung babakan Apa manfaatnya? Ya manfaatnya mereka bisa bekerja bersama-sama Pekerjaan mereka terasa ringan pekerjaan mereka cepat selesai karena ada persatuan dan kesatuan lalu di situ tercipta kerukunan yang kelima apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan apa yang akan terjadi adik-adik? pasti yang terjadi lingkungan mereka kotor bisa jadi mereka kebanjiran adik-adik lalu terjadi pertengkaran tidak ada kerukunan di dalam mereka itu adalah jawaban dari pertanyaan yang ada Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain Baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Nah kita sudah belajar ya di kelas 2, di kelas 3 bagaimana kita harus menghargai orang Walaupun orang itu pasti berbeda dengan kita Keberagaman yang ada itu adalah ciptaan dari Tuhan Kita harus menghargai keberagaman yang ada Keberagaman tersebut akan memperkaya kita dan memperkaya bangsa Indonesia tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengejek suku bangsa orang lain atau agama orang lain. Tidak boleh adik-adik karena keberagaman itu adalah ciptaan Tuhan. Demikian adik-adik pembahasan kita untuk materi uh, yang ada di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 untuk kelas 4. Semoga video pembelajaran ini membantu kalian saat kalian belajar di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Akan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial kacitra. Terima kasih.